Selamat pagi, Teruna. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kakak harap kita semua baik-baik saja ya. Kakak mengundang adik-adik untuk bersatu dulu bersama. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 19-21. Sebelum membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam istirahat kami hingga pagi hari ini kami boleh bangun untuk menjalani aktivitas kami. Sebelum beraktivitas, kami ingin bersatu dulu, Tuhan boleh berkati firmanmu ini Bapak, kiranya boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami kami serahkan satu duit ini ke dalam tahun pengasihanmu dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur amin Mazmur 104 ayat 19-21 yang berbunyi engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu matahari yang tahu akan saat terbenamnya apabila engkau mendatangkan gelap maka hari pun malamlah ketika itulah bergerak segala binatang hutan singa-singa muda mengaum au makan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah judul renungan kita pagi hari ini adalah Alaku, Engkau Menjagaku Siang dan Malam Sobat Runa, apakah pernah melihat belasan atau bahkan puluhan jeep menuju satu titik di akhir pekan atau hari libur? Ya, berduyun-duyun orang menuju Gunung Bromo hanya untuk melihat matahari terbit di pagi hari Di sore hari kembali berduyun-duyun orang pergi ke suatu tempat untuk melihat matahari terbenam Sekarang ini lokasi yang paling nyaman untuk melihat matahari terbit dan terbenam sudah menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Sobat teruna, ketika matahari terbit, kita pun terpengok pomoh bangun untuk tidur dan bergegas menuju sekolah. Siang hari, matahari terik bersinar mengeringkan bumi. Sore tiba, dan malam pun menjelang. Kita tidur dan beristirahat mengumpulkan tenaga untuk esok harinya. Begitulah seterusnya. Di dalam segala rutinitas itu, seringkali kita tidak sadar bahwa Allah tidak pernah tidur Allah senantiasa menjaga kita siang dan malam Sobat teruna, apakah masih ingat tentang kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah kanan? Allah memberikan tiang awan pada waktu siang Allah pun memberikan tiang api pada waktu malam Dengan demikian, bangsa Israel dalam pimpinan Musa bisa berjalan di waktu siang dan malam dengan aman Begitulah juga yang Allah lakukan untuk kita Allah yang melindungi kita siang dan malam. Dulu tiang awan dan tiang api adalah lambang kehadiran Allah bagi umat Israel. Sekarang ini roh Allah selalu hadir bersama kita, baik di waktu siang maupun malam, ketika terjaga ataupun tertidur, saat susah dan senang. Tugas kita adalah melakukan kehendaknya, menjaga bumi, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan. Tugas menjaga itu berat. Jadi, biarlah Allah yang melakukannya. Untuk menutup satu dua kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi teladan bagi kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh serahkan juga seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ambil berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.